Halo buat teman-teman sahabat ratu bidadari bersama saya ratu bidadari dukun kondang itulah sejuta umat uh, buat teman-teman uh, kali ini saya ingin membahas konten tentang pembahasan ilmu jaran koyang tapi di sini saya tidak membahas mantranya mungkin untuk masalah mantra dari aji pengesian jaran koyang akan saya bahas di video berikutnya uh, buat teman-teman di sini saya ingin membahas tentang korban Ciri-ciri ciri ciri seorang wanita yang terkena ilmu tingkat tinggi, ilmu pengasihan jarak goyang, dan ilmu wajib pengasihan jarak goyang ini adalah ilmu tingkat tinggi, ilmu teknologi, atau ilmu hitam tingkat tinggi dibanding ilmu pengasihan-pengasihan lainnya dibandingkan ilmu bayeran-bayeran lainnya seperti smartness seperti is banyak lagi. Cuman untuk aji Caran koyang ini sangat luar biasa sekali, teman-teman. Dan buat teman-teman, pernahkah kalian sendiri, teman kalian, tetangga kalian, saudara kalian, atau orang yang kalian kenal yang menjadi korban dari ilmu black magic Caran koyang? Silakan buat teman-teman kita sharing-sharing. Bisa kalian uh, komentar kolom komentar channel youtube ratu Bidadari tv ketika kalian pernah mengalami menjadi korban aji pengasian jarang goyang sebelum rokokan ya teman teman maaf ya uh, muka aku agak item hitam ini buka disengaja memang kebetulan pas mau bikin konten ini uh, aku memang lagi perawatan biar muka aku glowing gitu guys gitu. oke okay, teman teman jadi ciri-ciri yang pertama seorang wanita yang terkena atau menjadi target dari aji pengasihan jaran goyang itu biasanya dia ngeringi ngeringi ini ciri-ciri yang utama lo ya yang pertama karakternya itu biasanya ngeringi ngeringi jadi kalau tidur itu dia itu ngeringi ngeringi seakan-akan mendesah seperti halnya uh, udah kuda itu kan ngeringi ngeringi gitu ya jadi teman-teman cewek kalau sudah terkena ini dia susah tidur kalaupun tidur nanti dia seperti kuda ngeringi ngeringi itu ciri-ciri yang pertama yang utama terus ciri-ciri yang kedua adalah nafsu birahinya libidonya syahwatnya akan memuncak teman-teman. jadi Gairah seksualnya itu udah gak terkendali, kayak kuda itu ciri-ciri yang kedua. Terus, ciri-ciri yang ketiga adalah biasanya badannya panas-panas dingin, baik itu spornya sekujur tubuh itu panas dingin ya, di kakinya, di tangan, di lambung. Di hulu hatinya, bahkan sampai ke dada, bahkan sampai di belakang kepalanya, itu panas dingin. Dia itu ciri-ciri yang ketiga. Lalu, ciri-ciri yang keempat adalah e, badannya berat-berat banget di sini, terutama di pundak. Di pundak itu, ciri-ciri yang keempat, terus ciri-ciri yang kelima, e, biasanya orang yang terkena aji pengasihan jarang goyang itu biasanya males dia malas melakukan segala aktivitas apapun itu. Kalaupun dia kerja, biasanya dia itu giat kerja, semangat kerja itu biasanya dia itu agak malas karena pikirannya blank. Jadi orang yang terkena aji pengasihan jaran goyang itu biasanya blank pikirannya kosong kayak orang edan gitu. Itu ciri-cirinya. Terus ciri-ciri yang terakhir itu biasanya orangnya bingung Jadi kayak semacam mondar-mandir gitu loh Bingung Jadi pikirannya, psikologisnya, psikisnya kacau Buat teman-teman Itu ciri-cirinya seperti itu intinya e, Mungkin di konten berikutnya Saya akan membahas tentang mantra-mantra e, aji Pengasian jaran Goyang Beserta para sejarahnya juga nah sejarahnya apa Pastikan kan mantra ini ada yang menciptakan teman-teman jadi mantra ji pengasihan jaran goyang itu pasti ada penciptanya pasti ada gurunya lah siapa ini penciptanya lalu seperti apa mantranya nanti akan saya bahas saya akan kupas dan saya pribadi Ratu Bidadari juga memiliki ilmu Aji pengasian jaran goyang Dan saya juga menguasai dan sudah saya praktekkan Dan buat teman-teman yang terkena korban dari Aji pengasian jaran goyang Ini susah disembuhkan Jadi tidak bisa disembuhkan Susah Yang bisa menyembuhkan adalah si pengirimnya tersebut dan seseorang yang memiliki sama-sama memiliki aji pengasihan jaran goyang. Jadi orang yang terkena aji pengasihan jaran goyang kemana-mana sudah kemana-mana udah uh, ibaratnya berobat ke sini berobat ke sini itu nggak sembuh sembuh biasanya. Ya jadi solusinya ya memang yang bisa menyembuhkan kalau bukan si pengirim bukan si pengirim ya maksudnya yang punya pengasian jaran goyang itu si pengiring maupun seseorang yang menguasai aji pengasian jarang goyang Tuh. jadi yang bisa menetralisir bisa menawarkan adalah orang-orang yang sama-sama punya Tuh. kalau orang nggak punya sama-sama nggak -sama punya aji pengasian jarang goyang kayaknya susah gitu ini berdasarkan pengalaman berdasarkan riset dan penelitian saya karena energi, energi dari Aji Pengasihan Jaran Goyang ini cukup luar biasa sekali, karena ini adalah ilmu tingkat tinggi buat teman-teman. Dan buat teman-teman, kalian bisa konsultasi ke saya atau beda ketika ada teman-teman, kalian, saudara, kalian, tetangga kalian yang menjadi korban dari Aji Pengasihan Jaran Goyang dan saya bisa jarak jauh tanpa harus bertemu entah kalian lokasinya di Indonesia maupun di luar negeri bisa saya netralisir dengan cara raka sukma teman-teman Oke buat teman-teman jika kalian ada pertanyaan jika kalian ada oh, sesuatu yang ingin kalian tanyakan atau sharing tentang pengetahuan wawasan dan pengalaman silakan kalian uh, komen di kolom komentar channel YouTube Ratu Bidadari TV jika saya nanti tertarik mungkin saya bisa akan jadikan bikin konten ya buat temen-temen ya gitu ya mudah-mudahan kita saya kalian dan orang-orang yang kalian cintai jangan sampai terkena aji pengasihan jaran goyang karena ini Sangat menyakitkan dan sangat-sangat bahaya sekali. Oke, okay, saya akhiri. Jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, and share channel YouTube Ratu Bidadari TV. Oke, okay? assalamualaikum. Salam dari saya, Ratu Bidadari. dari Rukun Kondang. Itulah sejuta Ikutin jejak saya terus, ya.